Isu pengulangan pokok, cikgu, sawan, kayak ya. corona, gitu, makanya, Susah, api, ya. gek, gela, ini. rumah, kan, oh, iya. nah, nih, usaha, cewek, nutup, HP, kalau ngomongin, cewek, rumah, pengharapan, jodoh, kesempatan, sembarangan, pasti, pasti, pasti, dikit, pasti, dikit, pasti, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, dikit, apa Najan aku loro beseng kuat nyonggo tapi mas mas lian, liane liane liane liane aku liane sewu kudo wes taklewati sewu ati liane liane yowes ken lian. tak aku ninganti tak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 Bis -bis -bis. Nah, nah, nah, nah. Aduh, aduh aduh, harga diri bangsa kita so jatuh goro goro kowe, masa depan bangsa ini terletak di pundakmu, generasi pebangsa itu generasi muda itu harapan bangsa, lah kok kowe gitu, zaman wis maju, era milenial, zaman modern, ngamen. Uang remeh, remeh. Mas, remeh nih, mas mas, mas mas, sumuk mas mas, aduh mas, mas. itu profesi ya sampai pak, saya kulu, saya terpaksa nomen. keluarga suge-suge pak Jadi, pak, om Kulo woi, keluarga suki? iya rada enak potongan suki lah, kayak enak potongan belas aja kayak enak potongan keluarga mu suki-suki? suki omku punya soro mobil Oh. isinya 300 mobil Oh. coba, coba mbakku hee nomor siji juara lomba kecamatan yang suki wong wang aku. lomba suki-suki? iya nomor siji? nomor siji hee, batik berarti di lu engkau seminggu ngarep Nah, aku kenapa? ini lebuknya sudah berapa? dimitir tidak berdua tapi <laughs> itu baik e tapi alhamdulillah pak lho? kalau ngameni tidak mencari ini pun sakit menghasilkan? Tubuh, menghasilkan tuku satu lemah tuku lemah? Buah, tuku lemah alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. ini lah rakyat kowe. ini patut dicontohin Loh. bisa tidak mencari tuku lemah perhebat ini 2 hektar? mas 2 hember pak 2 hmm. hember di bawah sini pak di oh Jawa Sempoa, orangnya yang baik, nah satu kuasa, guru kimbo. Gue gak mau curu gigi, mungkin gak satu seket sampai dua ratus oh. ribu misalnya, birame, rame, rame rame ini satu sampai tekan ribu. ribu, rame, gusak mono, lantai pas sepi, Wah, ya sepi, sampai 3 juta sampai 15 juta, hmm. Gendang masuk rame, gue satu seket tak sepi tuh juta setengah ini, ya. ini kan sepi kah pak? apa? disambi ngangkat tv, ngangkat, ngangkat lemari, laptop, no. ac ini isa sak omayah Ngawur rek jenenge <cuman> maling Pak. apa iso, Maling, ra <Maling. Maling. tuk> tapi itu barang haram, tidak oh. boleh kalau ketemuan, alah karo ketemu Pak Sulip. <tuk> Salikon. <tuk> coklat lo. Oh. Dene enek anune. Nggo panu. polisi. Pak Solipi. ditahan. Jangan seperti itulah. Kita kerja yang baik-baik. Golekne kok. menyombongkan diri gak Pak? Baik. sombong ora pamer ya. Aku yo lagi lagi, aku nenggilin. Aku Aku lagi cerita Oh, Oh, cerita nih. iki. Wah, siaman. Bien kan, Londo. laundry. Nih, Londo laundry, aduh, laundry. lagi, rontok bos. Sama nanti lagi, ya, burung. Sampai nih, tuh, wak, iya, betul. Iya, betul. 3G Ini kan londong Kacai Londong di 5 coba kok tengah Lho, simpangan. Piye kok dijecal mbahmu? Lho, simpangan. Oh, simpangan. Lah oh, ya. landone karo terus sakire iki eh. bali rene nah. Sret. Cet, mbaku peto. Royok karo landol 5. Mbah ora mundur. Bayi iki. Iki sing digoleki Indonesia yo iki. Ora mundur. Ora mundur. Danau Bapak Pak, gurine tembok, eh, menurut Kak Isha tadi, Romo, tak kira Pak Mbah, Mbah kuat, Om, Om, gue ke mana, seti, loh, Epon Epon Epon itu orang, Mbah Momo, Mbah Momo, Mbah orang, orang, Mbah Momo, Mbah ya? Pokoknya aku belum lahir Zaman ini Mbak, aku Tau ingon-ingon Celeng Gila, gila Oke, terus? Nah... Kuih... Aku... Nggak ngerti, Mbak? Eh, aku tulis aja, Celeng Tidak ngerti, Mbak, Mbak Oh, sampai ngerti Mbakku, nah, Zaman Jepang, pun lahir Turun, turun Pun lahir Tidak, Aku Tidak Masa pembuatan tapi. Jepang. Belanda orang Jepang Ya anu, Jepang tapi ku metu. Jangan numpak biasa. biasa ya. Poso Ini puasa. Hmm. Puasa orang biasa 30 hari, 30 malam. Heh, ngangguk buka ngangguk. sahur. Lembahku. 2 bulan 30 hari, tidak makan, tidak minum, tidak sahur, tidak buka puasa. Edan, edan, edan. Edan. edan edan 2 bulan 2 bulan 30 hari. Telung sasi, jenenge. Iya. Gak mangan, gak ngombe, gak buka orang gak sahur. Eh hebat. Enak sarat itu. Yora enak. Gak kok bisa kuat. Lu bisa kuat. Bahku setrop di rumah sakit diinpuso. Ahmi, ojo ojo. Hei gak apa kok, gak apa kok. Khusyuk enak yang Nah, ngawur di ngawur pecahin. Tapi terus nampak kuat kok Yunie jenenge rak kuat. No po. Buat nemeni. Maaf ya, karena ya, saya apa? Ya. Ya, ya, <tik> oh. ini, nah, yang kreatif untuk mengambil celah. Hmm, Gimana? Nah. Kau nah, kan bareng cowok berita? Iya, Coba deh lah. Coba. Coba. Biasa Duh, saya, terus. ini Babakiku monitoring bagian sungguh dengan loh, sesuai cybern promosi demokong-Areang. как-etapa?' aneh kok? aneh kan, agak virus covid 19 SAID. meskipun ada. nanti, ha ion automoses. uh.... untu Crystoren dahulu. oh yo Nanti, umum pak tersediahan....放心. suaranya mau perhatian Sepen, kan hitungan, hitungan, oh. celah, ya, hitungan. ya Pak, ya. Untuk celah hitungan, ungu, abang. eh woi balon gua ada lima untu. Selang, sedotan, berang, <laughs> selang. Selang. selang, bos. Selang. Selang. Selang. Ya. Harus bisa mengambil celah. Bagaimana kita menciptakan lagu dengan judul Porona Cita, hey. Kita, kita, kita kasih bos, okay, Jujur cacau, cacau walaik! Semaranya hilang! Eh, walaik, bos! Walaik, bos! Kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Corona. Hmm. Ya. Kecewa... Kecewa hatiku... Kecewa... Corona cinta... Hmm. Karena bos... Huh? Kecewa... Karena cinta... Udah, Wih, jaman biar, saya diganti Oh, temanya Corona mah tema lihat ya? Corona, Corona, iya, iya. cinta Senengnya senggai lagu Apa yang sudah lagu? Kenapa yang sudah ada lagu? Ngamur Pak Haji Bolot Ngamur Mbak Ranto Edi Gudal Jadi apa ya, aku ya? Ya? Yeah? Lucu loh, aku Mbak Ranto Edi <laughs> Gudal Aku lagi ngamur Ngamur ya, Pak C C D D. D D A aku biasanya naik esok jam sepuluh yeah. aku oh. D D D D terus <laughs> naik jam setengah-setengah biasanya aku langsung apa? <laughs> <laughs> kunci Renel, mau? Iya ya. <tuk> A. A A A, ini A. Cocok. Di ane? A minor. Di ane, di ane. A mayor. Di ane. Perwira wan, kapten. Hahaha. Uh tuh kakule. Coba tengok kuno juga. Jalan apa? Dangdut. Dangdut boleh. Kepales ya. Kepales. Ah, senari bos. Oras senari gitu. Apa nih? Oh, Busine kita <tuk> Oh iya do munkuisi, wai Oh iya, tak oh, anu mau nih ganti gemuk. Loh, apa obatnya? Entar terowongin, caca, caca, yeah. caca. bisa bunuh tak? Bisa, eh, nah, sebabnya apa? Detektifin jreng, oh, detektifan. Iya, betul, betul, Sobat, loh, detektifin, sakti, sakti, tenang sakti <laughs> apa? Nggak apa-apa. Betul, mainkan betul sendok sendok sendok iki sendok sendok bukan sebarang sendok sendok muapa iki biasa Indonesia kok ulah, kok iso tak tak tuh anak sendok, <laughs> isah isah malam ini Duh, awan lagi eh, awan iki awan enggak sih berarti Aku Mas Si. Enggak Si. si. Oh, pales si. Palas, palas. Aku Mas si, oh, jubur, si, jubur. Si. Si. seperti yang dulu. Hei, kita harus parut, saya suara ini Iwan. Oh. Boleh pales, salah Boleh sumbang, kalau demen minta sumbangan. <tuk> <tuk> <tuk>